Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajumain. Amma Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Quranil karim A billahi Yabaguna walahu aslama manfis samawati wal arudi tau'a wa kara'a wa ilaihi yurja'un. Sadaqallahul adhim. Sebelumnya, saya akan uh, sapa dulu Nur Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah aluki. Iqa harina walhamdulillah. MasyaAllah. Baru empat bulan, ya sudah pandai menjawab dengan bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Afiyah, ya, ya kalau boleh apa namanya jelaskan dulu sedikit tentang ya biodatanya nama lengkap dulu siapa? Nama lengkap saya Debby umur 21 puluh satu tahun, e, memeluk agama Islam selama empat bulan. Iya, Alhamdulillah. Terus setelah masuk Islam itu diganti nama menjadi, menjadi Nur Afifah kalau boleh tahu Nur Afifah dulu 4 bulan yang lalu masuk Islam di mana? Di Masjid Abdullah bin Umar Di? Di Sabungan Jaya Sumatera Utara Di Sumatera Utara, oke okay, Alhamdulillah Baik, berapa orang bersaudara? Tiga bersaudara Dulu memang terlahir tidak muslim ya? Iya, non muslim Non muslim, kedua orang tuanya juga non muslim Non muslim Bagaimana ceritanya dulu Afifah bisa mendapatkan hidayah dari Allah ta'ala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 Sejak umur saya masih menginjak uh, usia SD, iya. sekolah dasar Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam uh, Keluarga saya beserta saya tinggal di uh, lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya uh, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja Dan saya orang yang tidak bergaul Hanya mengetahui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 dan saya membaca ada sedikit eh, Gimana hampir, hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya Dan saya bertanya Mengapa begitu Karena usia sa saya masih dini Saya tidak terlalu fokus Untuk memikirkan hal itu Begitu Ketika saya beranjak eh, remaja Di SMA Saya mulai kembali berpikir Mengenai eh, ketentraman saya Di agama saya sebelumnya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 dia malaf tapi tidak mendalamin Islam. agamanya Oke okay. ya. Jadi saya tidak bisa bertanya sama kakak Karena dia masih uh, tidak tahu sama sekali Begitu Jadi saya harus memang mencari sendiri Dan bertanya dengan teman-teman saya uh, Beranjak uh, ke perguruan tinggi Saya semakin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 Kedepannya, keputusan saya ini karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Begitu saya memutuskan untuk memeluk agama Islam keesokan harinya, malamnya saya berpikir esok harinya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam sehabis azhar. Di sana, saya tidak memikirkan lagi tentang kuliah saya, tentang akibat, uh, akibat dari saya memeluk agama Islam. Karena yang penting bagi saya itu.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 Eh, saran dari teman, eh, meminta nomor telepon ustadz sendiri. Lalu saya menelpon ustadz untuk, dan saya memutuskan pergi ke Jakarta dan berada di pesantren yang dipimpin oleh ustadz sendiri, ustadz nomor itu, ketika sudah syahadat apa yang dirasakan. Eh, kalau dijelaskan secara kata, sangat sulit tetapi langsung lega, lega sangat karena sewaktu sebelum malam saya itu.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 sudah terlampiaskan ya Hasrat itu sudah. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada Afifa Dan sudah mengikrarkan dua kali syahadat 4 bulan yang lalu Dan Alhamdulillah membuat jiwanya menjadi tenang, lega gitu ya Kuliah uh, juga saya berpikir berhenti silahkan berhenti gitu Memang uh, itu sudah tidak dipikirkan gitu Karena yang saya pikirkan gimana saya di akhirat nanti gitu Masya Allah dan Afifa, kalau boleh tahu dari mana dulu tahu nomor hp saya? Uh, kebetulan saya aktif di organisasi dan uh, teman saya di organisasi punya uh, saudara yang kuliah di luar kota dan memiliki komunikasi dengan Ustadz mm -hmm. uh, dan saudaranya membantu saya untuk bisa komunikasi dengan Ustadz sendiri. Iya, berlat. Gitu. Tapi sebelumnya sudah pernah nggak nonton-nonton siaran kami dari Anda TV ini? Sudah. Sudah pernah. Apa kesannya? Kesannya luar biasa. Karena saya Semakin benar. Semakin terinspirasi begitu. Terinspirasi. Karena saya juga terkejut. Ternyata ada khusus orang-orang seperti kami ini. Begitu yang dibuang dari keluarga. Jangan Misalkan tidak dibuang. Setidaknya tidak bisa bersama keluarga lagi. Ibaratnya kami ada tempat bernaung. bernaung ada gitu, orang tua baru. Ada orang tua baru. Subhanallah Memang pemirsa Alhamdulillah kita membuat pesantren mu'allaf ini itulah yang kita pikirkan Saya pribadi dulu juga berlatar belakang mu'allaf Dan dulu pun saya mengalami kesulitan tapi tidak ada tempat saya bernaung waktu itu Karena tidak ada pesantren mu'allaf Dan hampir tidak pernah terpikirkan oleh para ulama-ulama kita Oleh tokoh-tokoh Islam kita bagaimana Nasib para muallaf terutama dari aspek pembinaan karena mereka ini setelah memuluk agama Islam Tidak sedikit yang terusir dari keluarganya Terus mau ke mana mereka? Nah Alhamdulillah dengan hadirnya pesantren muallaf Anda bahasenter Indonesia ini Mereka mendapatkan rumah yang baru Orang tua baru Keluarga yang baru Apalagi di pesantren muallaf ini Subhanallah Semua adalah orang-orang yang senasib dengan mereka ini Jadi eh, beruntunglah Afifah Sudah mendapatkan nomor telepon saya dan sudah bisa bergabung dengan teman-temannya, para mualaf lainnya. Terus, bagaimana kesan-kesan Afifah setelah masuk agama Islam ini? Kesan pribadi saya, saya merasa benar-benar sesungguhnya. Inilah yang benar, alhamdulillah. Inilah yang benar, inilah, inilah yang dicari, inilah yang dicari, inilah penuntun jalan terakhir, inilah penyelamat kita. Subhanallah, jadi sudah mantap imannya ya. Terus ada nggak cita-citanya ke depan apa? Cita-citanya Saya benar-benar pengen Bisa menjadi pendakwah Subhanallah Kalau jadi pendakwah nanti Siapa dulu yang mau didakwahi? Keluarga saya Keluarga ini. Orang tua dulu Kira-kira sudah mulai pede nanti ya Bisa mengajak Menjauh. orang tua Ya Sedih nggak kalau orang tuanya Tidak muslim begitu? Sangat Sangat sedih Harapan uh, Afifah Ingin orang tua dan keluarga semua seiman. Seiman dengan saya. Alhamdulillah. Sama, sama ibadah dengan saya. Dan bertemu di surga, Subhanallah. Kalau begitu, Afifah, bersungguh-sungguhlah belajar agama Islam di pesantren ini supaya nanti dapat ilmu dan bisa berdakwah kepada keluarga dan masyarakat ya. Saudaramu yang sesungguhnya adalah yang seiman denganmu. Ya. Ya. Dari manapun asal-usul Saudara-saudaramu itu dari suku apapun dia, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, kalau mereka beragama Islam, itulah saudaramu yang sesungguhnya. Dunia dan akhirat. Kalau saudaramu yang kandung itu, kalau tidak dapat hidayah, cuma dunia saja. Nanti di akhirat pasti berpisah. Tapi sebelum ya berpisah, kalau bisa, ajak mereka ke dalam agama Islam. Dan Afifah jangan pernah membenci orang tua. Ya Sayang orang tua Berbakti kepada orang tua Tapi dalam urusan kemanusiaan saja Kalau dalam urusan iman Tidak boleh taat Misalnya nanti Afifah Suatu hari berkunjung ke rumah orang tua Kemudian disuruh murtad Atau dipaksa murtad Afifah jangan mau dan jangan taati Bila perlu nyawa pun korbankan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran Surat Luqman dan apabila kedua orang tuamu memaksa kamu kembali murtad dari agama Islam ini, maka kamu sebagai anak haram mentaati keduanya. Tidak boleh patuh sama orang tua yang memurtadkan kita. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, Engkau tetap wajib berbuat baik, berbakti kepada orang tuamu. Jadi ingat, berbakti kepada orang tua dalam urusan kemanusiaan saja. Dalam akidah, tidak boleh berbakti. Tidak boleh taat. Orang tua tidak punya rumah, kalau hafifah kaya, bangunkan dia rumah. Tidak punya makan, kasih dia makan. Islam menganjurkan itu. Apapun agama orang tua, kita wajib berbakti. Nah, terkecuali mereka memusuhi kita, membenci kita, tidak mengapa. Itu hak mereka Walaupun mereka membenci Afibah, Afibah tidak boleh marah kepada mereka Dia adalah orang tuamu Wala ta'kullahu ma'uf Jangan sekali-kali berkata ah kepada orang tua Walaupun agamanya beda Setelah ibadah, sholat, begitu rasanya, beda nggak dengan dulu? Beda sangat, dulu saya beribadah, tidak ada aturannya Sekarang saya beribadah, ingin menghadap kepada Allah dengan keadaan niat yang bersih Hati yang bersih, pikiran yang bersih Dan Hakian keadaan bersih. yang bersih Subhanallah, Alhamdulillah Terus Ada Pesan-pesan khusus mungkin kepada orang tua Kepada keluarga uh, Buat orang tua saya Dimanapun berada uh, Saya sendiri Sungguh sangat menyayangi Kalian uh, Karena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 Kematian uh, Dan akhir Bukanlah uh, sesuatu yang bisa Kita tahu kapan datangnya Begitu K Kalau pesan kepada umat Islam apa? Pesan kepada seluruh umat Islam Khususnya uh, Penonton Siaran Anda Mbak TV uh, Bersyukurlah uh, Masih bisa beribadah Bersyukurlah menjadi Islam Bisa beribadah kepada Allah dengan mudah, tidak ada halangan Dan tidak perlu seperti kami yang harus meninggalkan keluarga Seluruh umat Islam Yang masih memeluk agama Islam Masih dapat beribadah bersama keluarga Dan bersyukurlah masih memeluk agama benar, yaitu Islam Alhamdulillah Mudah-mudahan air mata yang tertumpah ini adalah merupakan air mata rahmat Allah Air mata yang dilandasi sebuah kasih sayang dan rasa cinta kepada Allah dan agama Islam. Dan juga rasa cinta kepada keluarga. Mudah-mudahan kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu menyaksikan siaran ini. Semoga mereka mengambil pelajaran. Ternyata Afifah masuk agama Islam. Bukan karena mau kawin ya. Bukan. Ya, itu sudah apa namanya dari sejak kecil. Sudah mulai terpengaruh dengan agama Islam. Karena berada di lingkungan mayoritas Muslim. Menyaksikan orang sehari-hari sholat. Membaca Al-Quran, apalagi ada uh, menjelang azan, biasanya ada bacaan-bacaan Quran, ya, bagi orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Oleh Allah akan diberikan ketentraman dalam batinnya. Mudah-mudahan, dari kisah singkat saudari kita, Afifah, ini bisa menginspirasi pemirsa semuanya dan semakin menambah keteguhan iman Islam kita, yang mana belakangan ini orang semakin banyak uh, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini merupakan abad uh, as-sahwah al-Islamiyah, merupakan abad kebangkitan Islam. Demikian uh, sedikit cerita, testimoni dari Afifah. Semoga ini bermanfaat kepada pemirsa sekalian. Hmm. Saya Ustaz Nababan, mohon undur diri dari studio Annabat TV. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.